Kalian mengamati enggak patung singa atau monumen singa yang berada di Stadion Kanjuruan Malang? Kalian amati secara detail. Matanya, hidungnya, rautnya, fisnya, sorotannya, bahkan eh, gestur-gesturnya, karakternya, patung singa, atau monumen. Singa yang tertancap di Stadion Kanjuruan Mungkin Buat kalian orang awam pasti paham Ratu wajahnya seperti apa Auranya seperti apa Kalau kita melihat Dalam tayangan video di samping saya eh, Macan, eh macan, apa singa Singa ini Kenapa e, pembuatnya atau senimanya kenapa kok tidak membuat monumen atau patung singa yang kelihatan giginya atau ketika lagi mangap, ya apa lagi menggaung, kayak gitu, atau lagi melotot. Dan ini e, ganjil banget buat aku, ganjil banget, kenapa? monumen ini seakan-akan sudah mengisyaratkan sebuah kesedihan mengisyaratkan sebuah kedukaan bela sungkawa kamu lihat itu singanya e, matanya seakan-akan sorotannya ke bawah dan apa singa ini sedih banget gitu loh enggak sedih banget gitu loh jadi e, raut muka dari Singo atau ikonnya Arema Singo Edan ini menggambarkan sebuah kesedihan, menggambarkan sebuah kedukaan teman-teman. Ini sebuah isyarat. Seakan-akan ini sebuah isyarat bahwa mungkin akan terjadinya tragedi 1 November 2022 di Kanjuruan Ayo dong teman-teman, para ahli, para seniman, coba lihat ini singa ini, singa ini kita tidak menyalahkan Senimannya kita tidak menyalahkan uh, pembuat monumen atau patung ini tidak, hanya saja kok uh, ganjilnya itu kok seakan-akan gestur atau raut muka dari singa ini mengisyaratkan sebuah kesedihan yang mendalam kedukaan yang mendalam teman-teman coba lihat coba lihat coba amati secara detail pasti orang awam pasti tahu dong singa itu bahagia atau sedih kan kalian tahu kan mimi-mimi mungkin kalian pernah ya lihat mimi-mimi atau gambar-gambar atau karikatur atau emoticon ya di dalam hp kamu pastikan ada emoticon kan di keyboardnya yang buat- buat ngetik-ngetik itu karena ada emoticon bahagia emoticon sedih emoticon ketawa emoticon senyum emoticon apa Jutek, emoticon sakit dan lain-lain gitu mungkin Uh, buat teman-teman yuk kita koreksi monumen yang ada di Kanjuruan seperti apa raut mukanya atau auranya ya oke gitu saja salam satu jiwa dari saya ratu bidadari jangan lupa like comment dan subscribe channel youtube ratu bidadari tv jangan lupa ikutin terus ya ikutin terus channel youtube ratu bidadari tv untuk mengikuti update-update video-video menarik yang akan datang, oke. Okay? Salam satu jiw.